serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya menemani santai pagi kalian saat ini Bami Mino akan memberikan informasi menarik seputar Lesti dan Bilar ke kabar pertama persahabat kita diinfokani soal acara Kiss World 2022 kembali Perhatikan diunggahan akun Leslar Sabrote yang ya, menginfokan bahwa untuk untuk nominasi pernikahan terkis, pasangan Leslar ini bersahabat ya, untuk poin like-nya di angka 192 ribuan. Lawannya sudah di angka 194 Wow, kesalip lagi persahabat ya Yuk, kencingin lagi voting videonya dan lebih semangat lagi berternaknya bismillah semangat katanya tuarsabat yang dihimbau Lebih semangat lagi karena tinggal beberapa hari lagi saja votingnya ditutup Yuk, jangan sampai lengah Jangan sampai lelah persahabat, kita harus semangat bismillah Kita pasti bisa Tentu mudah-mudahan idola kesayangan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Baby L mendapatkan banyak piala penghargaan. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Irawati Anaskor 75 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa unggul jauh Secara kenyataan pernikahan Leslar Emang paling fenomenal loh Sampai saat ini Dan diakui atau tidak oleh lawan Pasangan yang paling banyak Bikin baper berjamaah ya cuma Leslar Tuh bersahabat ya Yuk sama-sama kita buktikan Kekompakan dan kesulitan dari Leslar lovers Yang selalu kompak untuk mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya bersahabat kita lihat juga ini ada info penting juga nih untuk kita semua Warga Konoha dihimbau kembali untuk jangan sampai lupa Mendukung Bunda Lesti Kejora di Jux ID bersahabat ya Yuk sama-sama juga nih kita doakan mudah-mudahan Lesti Kejora bisa menjadi pemenangnya Amin Kita lihat juga bersahabat ke kabar berikutnya Semalam pun bersahabat ya, di rumah Leslar sangat ramai banget Dikunjungi oleh teman-teman akrabnya Papa Bilar Sampai di rumah Leslar semalam Papa Bilar membuat turnamen olahraga kecil-kecilan bersahabat ya Dan kita lihat nih Wow, tentunya juara satu biliar Itu didapatkan oleh Bang Adiskai Hadiahnya langsung uang tunai puluhan juta Wow, fantastis banget ya Papa Bilar Mudah-mudahan berkah, barokah, dan selalu lancar rezekinya idola kesayangan kita. Amin. Dan untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial banget, ya. Ini di vlognya Bang Atalaul Karim mengunggah sebuah postingan video kolaborasi bersama Leslar ya saat berkunjung di rumah Lesti dan Bilar perhatikan tangan Bunda Lesti Kinjoram ini sebelumnya meminta tangannya Papa Bilar dan spontan Papa Bilar ngasih HP persahabatnya tuh gimana nggak bangga, enggak, gimana nggak bahagia sekali bagaimana mereka ini selalu tentunya membuat kita semakin bahagia karena keterbukaan dari mereka Wow, LSD hanya menunggu tangan, Papa Bilar tentunya sikap dan spontan memberikan HP-nya kepada Bunda Lesti. Wah, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga tentu momen ini diunggah kembali oleh akun LSD, ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Majabedah Nih bapak-bapak enggak mau kalah sama anaknya Katanya tuh Masya Allah banget ya Komentar pun banyak diberikan Ya, ini dari akun Wayaryanda Anas Korafa mengatakan Salvo Bilar Ngasih HP-nya ke dedek Dikira dedek mau pinjem Mungkin Padahal mengguntingin Kuku Bilar salutnya. Mereka keterbukaan Seperti itu Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain Dari akun Dewinya Anas Akbar Mengatakan mereka itu klop banget, memang gak salah pilih Makanya suka gede kadang kalau ada yang nanya les tipe bilar, bukan bla bla bla Liat aja segitu bucinya tuh, laki sama bininya, mashaah banget ya <gifungsi> Ya, saja haters netizen yang selalu mau fit yang selalu tidak suka dengan les lar kita sebagai fans sejati Harus tetap support, harus tetap fokus dengan tujuan kita, selalu mendukung karya-karyanya -karya dan tentunya idola kesengan kita memang selalu membangkakan. Wow, luar biasa banget ya. Dan kita lihat juga satu ya. Memang Lesley yang bilang ini bucin banget. Masya Allah selalu membuat kita bahagia selalu. Deh Momen seperti ini pun mereka terlihat sangat romantis. Di depan langsung atau karim. Luar biasa leslar Mudah-mudahan bahagia selalu. Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga, persahabat. Ya perhatikan nih. Wow. Masya Allah banget ya, Bapak Bila lagi ngomong Baby L Baby L sekarang mulai agresif Dan aktif ya, pintar banget Mudah-mudahan cerdas Dewasa nanti, dan menjadi anak yang Soleh, kita lihat juga di kolom Komentar, salah satunya Dari akun Senjanya, sekarang aku Mengatakan, anak ini ekspresif Banget ya, dia sepertinya sibuk Mengenali papanya lewat Tatapannya, wow ada juga komentar lain dari akun Reni Reni Andriani Memang ngenin banget itu baby gemas Masya Allah katanya tuh Sahabatnya banyak sekali yang Kangen sama baby L Banyak sekali yang gemas melihat Keaktifan dari ban L ini Ada juga komentar lain Dari akun Instagram Nurstima152729 Mengatakan Baby L kok kayak boneka bule-bule Gitu ya Masya Allah Wow, <tip> doa kanceling terbaik mudah-mudahan selalu sehat untuk Leslar Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantauin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini adalah informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh